ya kan, ke barang mana ya ini tuh, woi, siapa main kaplet ngajak-ngajak aing? siya di tengok nara resek ngalayap, woi siya ngalayap tadi aing ini panu tabrakan bener bokir Di mana bos? serius nah, iya motor na, iya mobil na luar woi nabrak keluar supir na di balem keluarga deh ngomongnya nggak rokok, orang jadi rokok beak deh. Eh milih-milih ya sekalian ini saya nggak rokok Nah kabeh beneran ayam budak. Wah kadek ganteng. Ambilkan rokok setengah bungkus ke warung. A few moments later menang, ngeli setengahnya malah orang dicari cari kanan. Loh no bener sawir, emang saya mau li di mana? Di arep, Pak. Loh no bener sih ya. Woi, ayo deh orang tangkan. Hayo. Ayo. Ayo. ayo, ayo. ayo mau ayo. ayo, siap. Setan lu. <laughs> Ta, ngeli di dia. Ari sia kenon ngeli di dia, enggak sah yo minimarket, hantam ku aing. Oh. pemuda-pemudi juara, ini ini ini aki-aki like comment and subrek CBS Production, subrek bos, repot gak di subrek mah.